Music Kalau kolas mini, nyatanya ini aku Lasmini mini ganti nih. Aku datang untuk menuntut balas atas perbuatanmu dan teman-temanmu. Aku hanya melaksanakan tugas dari Tumanggung Bayan. Tetap saja, kau dan teman-temanmu harus menerima balasanku. Eh, coba bagus. Boyo istirahat dulu. Kulo kecapean gitu loh. Waduh. Eh, tidak bagus. Ah, tunggu. Malah. Sebentar lagi kita sampai di Karang Pandan. Lah ya, tapi nyongeke udah gemper Aden. udah pakai kemampuan lari yang kayak yang ini tuh. Eke kan tinggal ikut gendong, ngedaplok. Yuk. Gendong gundul sudah kubilang dari pertama, kau tidak usah ikut. Aku hanya sebentar ingin bertemu ayahku. Kalau ikut-ikutan, nanti Ye malah berantem sama ayah Raden. Kan mau nyampein amanat kanjang ibu, Raden. Yuk. Aku cuma muak dengan istrinya itu. Gara-gara wanita itu, ayahku jadi meninggalkan ibu. Belek semenel. Ih, gilingan, Ye. Yang penting sekarang, apakah ayah Ye itu... Mau memberikan tanah yang di Taung Mangu itu untuk Ibu Yey? Apa teng, teng Kalau istri mudanya tidak ikut campur, ayah pasti mau. Lasmono, ayo kita jalan. Eh, gilingan, Nek. Den Mas! Baru aja nyong mau istirahat, mau jalan lagi. Den Mas! Aduh, Den Mas! Besok aku mau ke tempat melur sari, Kang Mas. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Ah! ah. Hati-hati, Djeng. Bagaimana lu, kamu? Tidak apa-apa, Kang Mas. Kenapa tiba-tiba kamu ingin bertemu dengan temanmu itu? Tawang Mangu itu jauh, diajeng. Entah kenapa aku tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Dia sudah menjadi seorang lurah. Maaf, Kidemang, dan Ayu, di depan ada perempuan yang sedang mengacau. Apa? Seorang perempuan mengacau. Uh. Ah. Ya. Ah. Tidak mungkin. Siapa kamu ini? Aku hanya punya urusan dengan istrimu, Murjiah. Aku datang untuk menuntut balas. Tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup untuk kedua kalinya. Kecuali kalau orang itu sudah menjadi hantu. Kau benar, murjiah Akulah hantu itu yang akan menuntut hutang nyawamu.